Terkadang kita hanya perlu menekan satu tombol di tubuh untuk mendetoks atau menjernihkan pikiran dan jiwa dari pikiran negatif yang selama ini telah menumpuk. Dengan cara yang sama, kita juga dapat memperoleh manfaat lain yakni pikiran menjadi lebih segar. Stres yang terus menumpuk dari kehidupan sehari-hari bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental kita. Mungkin sulit untuk memberikan perhatian yang layak kepada kesehatan diri sendiri secara menyeluruh ketika kamu terus merasa dipusingkan dengan berbagai macam kesulitan yang terus muncul. Mungkin saja yang hanya kamu perlukan adalah detoksifikasi pikiran dan jiwa untuk mengembalikan kebahagiaan seperti semula. Berikut adalah beberapa ide dan cara untuk mendetoksifikasi pikiran dan jiwa kamu. Nomor 1. Singkirkan kekacauan. Apakah kamu memiliki banyak kumpulan surat yang belum dibuka di meja dapur? atau setumpuk kertas yang berantakan di meja kerja. Hal-hal kecil ini dapat menumpuk dengan cepat, dan dikelilingi oleh ketidakteraturan di sekitar menyebabkan kamu merasa kacau juga di dalam pikiran kamu. Ketika lingkungan bersih dan teratur, kamu akan merasa lebih bebas dan berenergi daripada merasa stres dan terikat. Nomor 2. Mulailah memikirkan diri sendiri. Kita seringkali merasa kalau kita harus berbuat sesuatu untuk menyenangkan orang lain, sehingga kerap kali kita mengabaikan diri kita sendiri. Penting sekali bagi kita untuk menyisihkan waktu untuk diri sendiri karena kita tidak bisa menyenangkan orang lain jika kita tidak merawat diri kita sendiri dengan baik. Kita seharusnya tidak merasa bersalah melakukan hal yang membuat kita bahagia dan kita harus sering melakukan sesuatu yang memuaskan dan menyenangkan diri sendiri secara rutin. Kamu tentu tidak dapat menghindari semua tanggung jawab, tetapi kamu sesekali tetap harus meluangkan waktu untuk diri sendiri sehingga kamu memiliki kekuatan mental yang selalu siap untuk melewati masa-masa yang sulit sendirian. Nomor 3. Pikirkan kembali pekerjaan kamu saat ini. Mengingat fakta bahwa rata-rata orang dewasa menghabiskan sepertiga hidup mereka hanya untuk bekerja, maka akan baik sekali jika suatu pekerjaan tidak hanya sekedar memberikan gaji saja, namun juga merangsang kebahagiaan. Sayangnya, tidak semua orang dapat menikmati pekerjaannya yang sekarang. Banyak orang yang menetap di pekerjaannya sekarang karena merasa nyaman atau karena mereka takut jika tidak bisa menemukan pekerjaan atau karir yang lebih baik. Jika kamu tidak senang dengan pekerjaan kamu saat ini, luangkanlah waktu untuk menilai pilihan kamu, namun tentunya juga dengan mempertimbangkan beberapa hal. Jika tidak memiliki uang tabungan, maka tidak masuk akal jika kamu keluar dari pekerjaan yang sekarang tanpa rencana yang matang. Tapi tetaplah pikirkan tentang apa yang benar-benar akan membuatmu bahagia dan susunlah rencana untuk mengejarnya. Ini membuat lebih banyak ruang dalam pikiran dan jiwa kamu untuk hal-hal yang benar-benar menyenangkan kamu, baik secara profesional maupun sebaliknya. Nomor 4 Luangkan Waktu Untuk Menenangkan Diri kita semua pasti pernah mengalami keheningan yang canggung dalam interaksi kita sehari-hari dengan orang lain. Tapi pernahkah kamu memikirkan tentang apa yang kamu rasakan ketika hanya duduk sendirian di dalam keheningan? Kenyataannya, ini bisa mengakibatkan ketidaknyamanan yang ekstrim bagi beberapa orang. Kita sudah sangat terbiasa dengan suara musik atau TV yang diputar di belakang meskipun kita tidak benar-benar mendengarkan musik atau menonton TV tersebut. Tanpa suara-suara itu, kita bisa tenggelam di dalam pikiran kita sendiri. Kita memiliki handphone, internet, dan televisi sehingga kita tidak benar-benar bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan keheningan. Menjadi sadar pada masa kini adalah salah satu hal terbaik yang dapat kamu lakukan untuk menjernihkan pikiran. Biasakanlah untuk menikmati masa-masa tenang yang ada, sehingga kedepannya kamu bisa menghadapi situasi yang keras secara efektif. Nomor 5. Belajar untuk terhubung dengan perasaan kamu. Di zaman sekarang, untuk wanita dan juga pria secara khusus, orang yang menunjukkan perasaannya seringkali diasosiasikan sebagai pribadi yang lemah atau rapuh. Masalahnya, baik di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun, mengabaikan perasaan kamu dapat menyebabkan stres yang tidak perlu. Biarkan dirimu merasakan emosi tersebut sehingga kamu dapat menjernihkan jiwa dan pikiranmu. Tidak apa-apa jika kamu menangis, jika mampu terhubung dengan perasaan atau emosi diri sendiri, maka kamu akan siap menghadapi ujian berat apapun yang diberikan hidup ke depannya. Nomor enam istirahat sejenak dan pergilah jalan-jalan. Seperti halnya dengan menyingkirkan kekacauan, beristirahat sejenak dan bepergian juga dapat menjernihkan jiwa dan pikiran kamu. Tanpa disadari, kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita dan sedikit perubahan lingkungan dapat membantu kita untuk detoksifikasi pikiran. Sebuah perjalanan ke daerah pedesaan dengan udara yang segar dan pemandangan yang hijau dapat secara ajaib menjernihkan pikiran kita. Kamu akan terkejut betapa besar perubahan terhadap pikiran kamu setelah pulang dari perjalanan singkat tadi. Nomor 7. Berhentilah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kebiasaan buruk yang sering membuat kita merasa buruk tentang diri sendiri. Dan meski begitu, masih saja banyak orang yang sering melakukannya. Kamu bisa melihat model pria yang berotot atau model wanita dengan badan yang bagus di internet dan bertanya-tanya mengapa mereka bisa memilikinya namun tidak dengan kamu. Tetapi, hal-hal tersebut tidak selalu seperti yang terlihat dengan mata. Foto model wanita tersebut kemungkinan besar telah diedit oleh wanita itu sendiri dan model pria berotot itu mungkin telah menyuntikkan steroid ke dalam tubuhnya. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik jika kamu mensyukuri apa yang telah dimiliki saat ini dan berfokus untuk lebih mencintai diri sendiri. Nomor 8, hapus aplikasi yang negatif dari ponsel kamu. Setelah menyadari dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan media sosial terhadap hidup manusia, Beberapa aplikasi dan ponsel akhirnya menerapkan hal-hal seperti pengingat dan batas waktu sehingga orang dapat mengurangi waktu mereka di media sosial. Tetapi pernahkah kamu berpikir atau mempertimbangkan untuk menghapus beberapa aplikasi itu? Meskipun kamu dapat membuka media sosial dengan niat untuk menikmati beberapa hiburan lucu, tidak dapat dipungkiri bahwa kamu pasti juga akan melihat beberapa hal yang negatif yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental secara negatif. Entah itu argumen politik atau kehidupan temanmu yang sempurna, aplikasi-aplikasi tersebut dapat menyebabkan kecemasan dan membuat kamu merasa buruk tentang diri sendiri. Jika sudah seperti itu, cobalah untuk menyingkirkan aplikasi tersebut. Kamu mungkin akan terkejut melihat berapa banyak waktu yang tersedia untuk melakukan hal-hal lain dengan memanfaatkan waktu yang biasanya kamu pakai untuk bermain media sosial. Dan jika misalnya suatu saat kamu menginginkan aplikasi media sosial itu kembali, kamu selalu bisa mengunduhnya kembali lagi nanti. Nomor 9. Jangan khawatir berlebihan. Selama hidup, kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengkhawatirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Namun harus kita sadari bahwa kita hanya bisa mengontrol sedikit saja hal-hal tersebut. Kamu tidak akan bisa menjernihkan pikiran dan jiwa jika kamu terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu. Daripada membiarkan kekhawatiran itu memenuhi pikiran kamu, berikan waktu 10 menit sehari untuk melepas kekhawatiran tersebut. Dengan begitu, mungkin kamu bisa merasa sedikit lega. Membuang semua halal negatif dapat membebaskan pikiran kamu dan memungkinkan kamu untuk merasakan hidup sepenuhnya di sepanjang hari. Nomor 10. Singkirkan orang-orang negatif di dalam hidup kamu. Jika rekan kerja atau teman sekelas kamu membuat kamu merasa rendah diri atau minder, maka kamu bisa dengan mudah bisa menjaga jarak dengan mereka. Namun, jika orang-orang negatif tersebut merupakan salah satu anggota keluarga atau sahabat baikmu, maka keadaan akan menjadi sangat rumit, akan tetapi, seharusnya itu tidak terjadi. Faktanya, ketika berpikir tentang keluarga atau sahabat, maka diharapkan kamu akan lebih banyak memiliki orang-orang positif dibandingkan orang-orang negatif di dalam hidupmu. Dan jika ada hubungan yang negatif dengan orang tertentu yang menyebabkan kamu menjadi minder, maka tidak ada alasan untuk menjaga mereka tetap dekat denganmu. Hubungan yang negatif dapat mengotori pikiran dan jiwamu dengan menyebabkan stres yang berkepanjangan. Maka dari itu, jangan takut untuk memutuskan hubungan negatif tersebut. Beberapa hubungan memang tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Begitu kamu membuat ruang di hidup dengan menyingkirkan orang-orang negatif, maka kamu akan memiliki lebih banyak waktu dengan orang-orang yang menghargai dan mengangkat derajat hidupmu. Di dalam dunia ini, di mana pasti akan sesuatu ada hal yang dapat dilakukan, menjernihkan pikiran dan jiwa kamu sangatlah penting untuk menuntunmu ke hidup yang lebih berarti dan menyenangkan. Apa pendapat dan pemikiran kamu tentang video ini? Cara mana yang menurut kamu paling efektif dalam mendetoksifikasi atau menjernihkan jiwa dan pikiran kamu? Bagikan pemikiran dan komentar kamu di bawah ini. Jika kamu menikmati video ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-teman kamu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Sastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.